Oke, okay. yes, ya, yeah. ya yeah, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan ada webinar mengenai melawan kanker dengan menaikkan sistem imun. Ya, yeah, saya sendiri tidak kena kanker, keluarga saya nggak ada yang kanker. Tapi ini jalannya ceritanya agak panjang. Saya seorang diabetes, penyintas diabetes lepas obat lepas insulin tahun 2010 berjuangnya 2009 2017 saya kampuh lagi minum obat setelah sempat tujuh tahun lepas obat lalu semangat lagi ketika ketemu Mobi miracle of bread Indonesia di situ belajar diantaranya olah nafas tapi saya makin penasaran dengan olah nafas akhirnya saya menjelajahi dunia pernafasan ke Belanda dengan Wim Hof ke Amerika dengan John kabat dari Masa Suset Institute of Technology, lanjut lagi ke Dokter Patricia Garbang, ketemu Lukas Rockwood, baik Teko, dan segala macam. Saya memang kalau lagi belajar, kayak orang bisa tergila-gila, dan tiap hari saya belajar olah nafas terus, saya catat satu demi satu, termasuk saya olah nafas apa, pH jadi berapa, dan seterusnya. Ya, singkat cerita, saya lepas obat, dan lepas insulin lagi dah setahun ini. Nah. Maka, saya mulai banyak mengajarkan olah nafas, dan di luar dugaan saya, saya ketemu dengan teman-teman dari penyintas Cancer yang bukan belajar dari saya, tapi sembuh juga lewat dengan olah nafas. Bahkan, cukup radikal tanpa kemo, tanpa radiasi. Ada yang stadium 2, yang paling fantastis bagi saya, ya, Gavila Stadium Empat. Karena stadium 2, kemo, radiasi, kepenang, habis miliar, satu miliar lebih, kambuh, dua tahun lagi kambuh stadium 3, 2 tahun lagi kambuh dia udah habis miliaran, udah capek bayarnya, capek kemo, capek radiasi, capek kayak dikebuki, capek rambutnya rontok, dan segala macam, bibir pecah, dan seterusnya. Maka dia mengambil keputusan radikal, pola hidup sehat, tidak kemo, tidak radiasi. Waduh. Saya tidak berani mengajarkan teman-teman yang kanker untuk tidak kemo, tidak radiasi, ya, karena ini masing-masing sangat individual motivasinya. Tapi saya bercerita mengenai Gavrila yang tidak kemo, tidak radiasi, pola hidup sehat dan olah nafas. Dia belajar olah nafas dari gurunya Titipus Pak. di mana Titipus Pak umur 70 tahun juga kena kanker dan tidak kemo, tidak radiasi. ya Jadi tamunya Deddy Kotbusser bakal jadi viral juga mengenai olah nafas, karena Titipus Pak sembuh dengan olah nafas. Nah, itu kejadian-kejadian yang membawa saya akhirnya ketemu lagi dengan beberapa orang yang ikut olah nafas saya. Lalu, mereka dua bulan kemudian ke dokter, dan dokternya bilang kalau perkembangannya seperti ini: bulan depan gak usah kemo, gitu ya. Tapi <tuk> tunggu sebulan lagi, dan saya belum belum dapat kabar terakhir. Gimana selanjutnya? Tapi beberapa orang mulai WA, "Pak, saya ada tumor benjolan di leher, udah di biopsi, di biopsi, dan itu tumor memang tidak ganas, tapi sebesar jempol ke kaki." Dan setelah ikut olah nafas, sudah tinggal satu biji beras dan berbagai cerita lainnya. Akhirnya mempertemukan saya dengan sebuah komunitas cancer di Bandung dan minta, Pak Jarod ajarin dong kita olah nafas. Tiba-tiba <laughs> saya banting setir jadi guru olah nafas. dan Ya, singkat cerita, baru tiga minggu ini terbentuk WA Grup Olah Nafas dan ketemulah kita malam hari ini. Itu ceritanya ya, kalau dipersingkat. Nah. Saya sudah empat tahun lalu lebih ya kenal dengan Pak Hendra. Oke sebentar saya spotlight ya. Ya selamat malam Pak Hendra, ketemu lagi. Ya ya ya malam malam pak malam pak. Ya, ya. kita ya. udah sering kerjasama seperti ini waktu sejak Covid ya Pak ya. Iya betul pak. Iya setahu saya ya. waktu Covid datang dan banyak orang panik lalu kita ya. mengatur juga webinar kesehatan. Ya. ya, betul. Pak. Dan betul, saya tuh adakan itu waktu itu sampai empat bulan lebih itu, jadi ada 16 ya. atau 20 episode. Dan seingat saya, Bapak menjadi sponsor dua kali apa tiga kali. Yang satu mengenai tips sleep Pak Andreas. Dr. Andreas. Ya, pakar si pakar tidur. Ya. <laughs> ya. lalu Bapak juga mensponsori Pak Frederick baru-baru ya, ya. kita sapa dulu Pak Frederick hari ini malam ini ya Selamat malam Pak Frederick Selamat malam Pak Jarod Selamat malam Pak Hendra Selamat malam Pak rekan-rekan yang ada di platform Zoom ini shalom ya ini kita ketemu lagi dengan Pak Pak mau runtuh Bawa runtuh saya sebutnya ya bukan Ya, ya, boleh, kita... boleh panggil nama kecil saya, Wawuruntu itu enggak spesifik, itu nama... Oh, Pak Frederick, lebih leba, lebih akrab Pak Frederick. Ya, seperti okay. itu. Oke, Pak Frederick kita ketemu udah dua kali ya, dulu pas awal-awal yeah. COVID. Saya masih inget juga Bapak menyampaikan mengenai imun, sistem imun. Wah, <laughs> rupanya Bapak pakar soal imun ini ya. <laughs> Ya, begini, Pak Frederick. Saya mau sampaikan sedikit pendahuluan. Saya itu, saya serahkan kepada Pak Frederick. Ya, teman-teman, komunitas Cancer. Ya, saya kenal Pak Frederick sudah beberapa tahun, tapi dulu, ya, pasti menjadi dalam acara seperti ini. Tapi dulu, bersamaan dengan awalnya COVID. Nah, sekarang ini, Pak Frederick, saya perkenalkan, komunitas ini adalah dari dua WA group komunitas cancer dan kita adalah komunitas nasional dalam arti lintas agama jadi ada Pak Ustadz ada Pak Pendeta ya. <laughs> ada dari Bali Hindu-Buddha kita Indonesia Raya jadi kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup uh, sehat khususnya uh, mengatasi uh, cancer dan malam hari ini seperti diberitakan di grup dan informasi yang saya dapat dari Pak Hendra, kita akan minta Pak Frederik untuk menyampaikan mengenai melawan cancer dengan menaikkan sistem imun. Ya, jadi waktunya langsung saya serahkan aja ke Pak Frederik dan ya. nanti kita ada waktu lebih untuk tanya jawab juga ada uh, Pak Hendra akan peragaan mengenai bikin susu dari kedelai atau dari almond, pokoknya dari Ya, kacang. Entah kacang Ndali, entah kacang Almond. Jadi, waktunya selanjutnya langsung saya serahkan aja ke Pak Frederick. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Jarod. Saya mau share screen. Ya, bisa. Silakan. Jadi, pertemuan kita malam hari ini untuk membicarakan melawan kanker dengan tingkatkan imunitas. Uh, saya sendiri tidak... Uh, tidak mengklaim bahwa saya seorang ahli imunologi. Tapi saya cukup mendalami ini. Tapi saya lebih dikenal sebagai Bapak Detox dan Bapak Jus Indonesia. Seperti itu. Dan dalam karir saya 30 tahun ini, memperkenalkan detoksifikasi dan jus mulai dari orang gemuk, orang diabetes, kolesterol tinggi, triglycerin, uh, orang kanker yang paling banyak, dan ya tentunya uh, dengan komitmen uh, dari orang-orang yang telah berkonsultasi dengan saya, ada kanker nasofaring yang survive sampai sekarang 14 tahun, ada kanker uh, dokter yang kena kanker survive sudah 18 tahun, Padahal waktu dia menderita 18 tahun yang lalu rumah sakit kanker memutuskan usianya tinggal 3 bulan. Dan dokter ahli kanker yang memutuskan itu rekannya sendiri sudah meninggal lebih dulu dari dia. Kemudian ada sejumlah kanker yang lain. Yang paling banyak adalah kanker payudara yang sudah metastase. Mereka sampai sekarang masih survive. Ada yang kemoterapi. Yang radiasi ada juga tidak melalui kemo, tapi melalui uh, lifestyle medicine, yaitu pengobatan gaya hidup. Sebenarnya ini keahlian saya di situ. Lifestyle medicine. Artinya perubahan keseluruhan dalam pola hidup seseorang. Termasuk bernafas secara benar, tapi saya tidak fokus dalam pernafasan seperti Pak Jarot. Ya. Saya semua. Jadi uh, holistik. Jadi hubungan manusia, relasi manusia dengan lingkungan, relasi manusia dengan dirinya sendiri, relasi manusia dengan Tuhannya, relasi manusia dengan alam sekitarnya, dengan abiotik, uh, mikrobiotik, makrobiotik, dan seterusnya. Dan inilah pendekatan holistik dari lifestyle medicine. Karena itu saya belajar dan uh, saya menggunakan Master of Science in Holistic. Health. Oke, okay, baik kita lanjut. Penyakit gaya hidup adalah penyakit yang membunuh persen manusia. Jadi tingkat kematian manusia 40 juta, 41 juta orang berdasarkan riset dari Badan Kesehatan Dunia WHO 1 Juni 2018 nanti ada riset lagi di tahun 2023 sebab setiap lima tahun dan Indonesia kebetulan riset kesehatan dasarnya juga akan jatuh tahun 2023 dan tahun 2018 riset kesehatan dasar yang terakhir Oke kita menanti satu tahun di depan dan hasil di bulan Juni 2018 41 juta orang yang meninggal per tahun itu 71 persen semua kematian itu akibat penyakit tidak menular jadi orang mati secara alami itu sedikit sekali, tapi mati akibat penyakit tidak menular, dan penyakit tidak menular itu membunuh setiap tahun 15 juta orang di usia 30-69, itu usia produktif. Dan lebih dari 85% itu kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mari kita lihat ada empat penyakit pembunuh, yang totalnya itu 41 juta orang. Lebih banyak dari yang dibunuh oleh virus corona. Penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, dan sebagainya itu 17,9 juta. Dan kanker ranking 2. 9 juta penyakit pernapasan 3,9 dan diabetes 1,6. Nah kita mau berbicara tentang kanker. Tubuh manusia itu ada 37 triliun lebih sel tubuh bereproduksi dengan cara normal. Peran utama yang menentukan itu adalah DNA, dioksiribonucleic acid yang ada di inti sel. Ini adalah otak dari kehidupan makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia. Nah, semua sel ini memiliki pusat, intinya disebut nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat kromosom, di dalam kromosom terdapat ribuan gen. Nah kromosom ini bahkan dia punya ekor menjadi pendek atau telomernya sains telah membuktikan maka umur menjadi pendek. Jika kita bisa menghambat pemendekan telomer itu maka kita bisa menghambat proses aging. Dan kita bisa mencapai 120 tahun tanpa penyakit yang berarti dan masih beraktivitas secara normal. Dan itu sementara dikaji oleh pakar-pakar gerontologi, pakar-pakar, biologi molekuler pakar-pakar lifestyle medicine dan saya mendalami hal ini dan uh, gen itu mengandung untayan panjang DNA asam deoksiribonukleat, nukleat merupakan pusat pesan berkode yang diturunkan jadi kita diturunkan tuh kode-kode anggap saja kode itu seperti NIK kita nomor induk kependudukan ya jadi kita punya masing-masing kode yang unik, dua anak kembar, satu telur pun ada kode-kode yang berbeda, tidak persis sama, karena itu tidak pernah ada dua orang yang persis sama. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan, dan uh, DNA ini memberitahu sel bagaimana berperilaku. Oke? Okay? Jadi dia adalah, gen itu adalah kode instruksi operasional sel. Sekarang semua penyakit mengarah ke sana, kalau kita bisa memanipulasi gen, mempertahankan dia tetap tidak rusak, maka semua penyakit dapat diselesaikan. Begitulah impian para pakar mulai dari tingkat renik, yaitu tingkat sel, sampai ke tingkat lifestyle. Ya. Nah bagaimana terjadi perubahan sel dan menjadi kanker? Perubahan gen di dalam sel itu disebut mutasi. Gen ini memastikan sel tubuh bereproduksi normal, teratur, terkontrol. Dan yang menciptakan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, kali pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia. Dan di sanalah dia menanamkan kecerdasan itu. Dan jika tidak diintervensi oleh manusia sendiri, oleh lingkungan, oleh mikro atau makrobiotik, maka harusnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada intervensi, maka ada masalah. Nah terkadang terjadi perubahan pada gen saat ia membelah, karena mungkin karena populasi manusia sudah begitu banyak dan kemudian kerentanan-kerentanan ini terjadi karena manusia semakin merosot, itu tidak bisa dijawab oleh ilmuwan sampai saat ini, mengapa kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam proses membelah. Dan inilah mutasi itu. Itu berarti satu gen telah rusak atau hilang atau disalin dua kali. Nah, masih ada perdebatan ilmiah, tapi bukan kontroversi, masing-masing terpolarisasi, punya bukti-bukti ilmiah. Jadi, salah satu bukti adalah perubahan epigenetik. Ya, saya menganut itu oleh karena intervensi dari lingkungan, pola makan, itu, tidur, tingkat stres, ketenangan, berpikir, ya. Karena itu orang yang mengolah napas itu kan meriju stres sebenarnya. Menurunkan tingkat pikiran ke gelombang, kalau bisa ke gelombang theta bukan hanya gelombang ALFA. Sementara saya sekarang dan kita semua kan ada di gelombang yang 18-40an cycle per second dan itu gelombang berpikir, gelombang stres dan juga gelombang panik, gelombang depresi, semua gelombang ada di situ. Tapi waktu kita bisa meditasi, kontemplasi, mengatur nafas kita, menurunkan ke tingkat itu. Tapi saya enggak membahas ini terlalu menyimpang. Ya. Nanti Pak Jarot yang bahas itu. Nah, mutasi bisa terjadi secara kebetulan saat membelah dan beberapa mutasi berarti sel tidak lagi memahami instruksinya. Dan ini yang menjadi pertanyaan, perdebatannya ada di sini. Dan masih terpolarisasi, tapi bukti ilmiah kedua belah pihak kuat. Ada satu berkata bahwa Uh, tanpa intervensi pun kenapa instruksinya itu menjadi kacau. Dan itu salah satu bukti mengapa manusia tidak bisa lagi mencapai seperti nenek moyang kita. ya Kalau bagi orang Kristen percaya kepada uh, Bible, maka manusia pernah mencapai umur 900-an 900 tahun. Bahkan Bapak Abraham 175 tahun dan Nabi Musa Moses itu 120 tahun. Kenapa manusia modern tidak bisa mencapai itu? Karena kesalahan instruksi gen, dia mungkin apa namanya sel tumbuh di luar kendali atau sel mengalami kematian terlalu dini. Oke, nah harus ada sekitar enam mutasi berbeda sebelum sel menjadi kanker. Catat enam mutasi berbeda sebelum sel menjadi kanker. Jadi, kenapa kita menderita kanker? Karena itu mutasi terlalu sering terjadi. Kenapa? Itu kan pertanyaan. Nah, mutasi pada gen tertentu dapat berarti bahwa sel mulai membuat terlalu banyak protein yang memicu sel membelah. Oke okay? nah, Saya menganut uh, di sisi ini. Jadi sel membuat terlalu banyak protein, kenapa? Karena kita makan terlalu banyak protein. Ini bukti dari lifestyle. Dan ini yang paling banyak penelitian ilmiah, ya. khususnya protein hewani. Ada begitu banyak jurnal kalau saya masukkan maka PowerPoint ini akan jadi ratusan ya. Jadi oke okay. sel berhenti membuat protein yang biasanya protein itu memerintah sel untuk berhenti membelah atau the program programmable sel. Contoh sel kulit akan mati 28 hari terganti sel baru, sel hati akan mati 150 hari terganti sel baru, sel darah akan mati 120 hari terganti sel baru. Kalau dia nggak mau mati ya kanker. Kenapa dia, dia program mobile sel atau apoptosis ini tidak terjadi? Karena protein terlalu banyak. Kedua, ada protein abnormal yang dapat diproduksi dengan cara kerja yang berbeda dari biasanya. Kenapa protein abnormal itu muncul? Banyak bukti, itu muncul juga dari protein hewani Atau protein dari nabati, tapi protein-protein ini sudah mengalami rekayasa genetik. Tapi belum ada bukti komprehensif yang direview di, di dalam jurnal. Contoh, kalau isu ada, misalnya makan kedelai bisa bikin kanker payudara, tapi tidak pernah ada review tentang itu. Itu isu pseudo science. Ya. Oke, okay. bagaimana mutasi dapat terjadi? Mutasi bisa terjadi sebabkan oleh beberapa gen itu rusak setiap hari dan sel dapat memperbaiki. Namun seiring waktu kerusakan meningkat, kita menjadi tua bisa Dan begitu sel mulai tumbuh terlalu cepat, mereka lebih cenderung mengalami mutasi lebih cepat. Jadi sel memprogram diri di waktu muda dia bertumbuh cepat, tidak apa-apa di masa pertumbuhan. Tapi di masa sudah tidak bertumbuh, sel akan memprogram tidak boleh bertumbuh terlalu cepat. Harus bahkan di masa kita menjadi tua, Sel memprogramkan diri harus mati. Kalau tidak mati, kanker jadi kita rumit sekali. Sains belum bisa menjawab sepenuhnya, tetapi bukti-bukti di tingkat lifestyle telah menjawab lebih baik dari bukti-bukti di tingkat molekuler. Nah, diperlukan waktu bertahun-tahun bagi sel yang rusak untuk membelah dan tumbuh, dan membentuk tumor yang cukup besar untuk dapat menimbulkan gejala. Atau dapat terlihat pada alat pemindaya. Itu persoalannya. Bahkan CT scan pun bisa false Kalau dokter membaca itu, jadi bisa bukti palsu. Ya. Kalau dokter tidak berpengalaman. Sebab dia, dia apa namanya positron itu, dia ditembak radikal bebas, akan menyala kalau sel terlalu aktif metabolismenya. Dan sel kanker di dipancing dengan dikasih makan gula fruktosa kan karena itu saya selalu melarang orang kanker jangan makan gula kanker akan aktif secara metabolisme tapi ada sel-sel yang sangat aktif secara metabolisme bisa salah terbaca kalau dokter tidak berpengalaman tapi untunglah uh, saya melihat banyak pembacaan-pembacaan oleh dokter yang berpengalaman ya dari klien-klien saya nah oke okay. uh, Pemindaian-pemindaian yang lain biasanya belum bisa melihat jika tumor itu cukup besar. Contoh CT scan, bahkan double-sided CT scan. Di CT scan bersih, tapi tiga bulan kemudian terdeteksi kanker. Karena apa? Jangan salahkan CT scan yang alat itu tidak berdusta. Cara dokter membaca mungkin dari satu dokter ke dokter yang lain berbeda, atau memang tidak terdeteksi, karena itu bahasa yang etis dari kedokteran onkologi yang di luar negeri ya adalah kalau habis di scan bersih mereka tidak katakan clear atau bersih tapi tidak terdeteksi kalau katakan bersih dalam benak kita langsung berarti saya sudah sembuh dari kanker padahal tidak demikian nanti anak bulan enam bulan kemudian kemo lagi anak bulan kemudian dia ada atau malah dia udah menyeberang pindah ke tempat yang lain jadi kembali adalah Alat pemindaian ini tidak bisa mendeteksi seribu sel yang mengalami kanker. Dan seribu sel itu terlalu kecil. Bagaimana mutasi terjadi? Ada inisiator, bisa virus, ada bahan kimia karsinogen, bisa sinar X. Karena itu saya tidak setuju. Kalau Anda sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit foto. Sekarang kan jadi foto-minded. Sedikit-sedikit mau foto, sedikit-sedikit mau foto. Anda mengundang kanker ya mengundang mutasi. Hati-hati. Kalau nggak terlalu penting, tapi kalau sudah kanker foto ya itulah uh, standar operation procedure harus gitu kan. Tapi kalau anda sedikit-sedikit mau foto itu sebab saya ketemu ada beberapa klaim saya seperti itu Nah ini merupakan perusak gen atau kromosom. Baru kada ada kemudian promotor, ada hormon. Hormon bisa aja kita menggunakan hormon karena mau awet muda. Bisa aja hormon kita suntik ke ayam supaya ayam cepat bertumbuh cepat panen, sapi, ke babi bisa hormon kita kasih ke makanan. Ya, ada zat-zat kimia anorganik melalui pemupukan, ada virus dan ada banyak faktor lain. Ya, racun-racun lingkungan, logam berat, kemudian apa namanya? plastik, mikroplastik dan sebagainya. Ada begitu banyak kalau kita sebutkan satu persatu ya. Lingkungan kita telah berbeda dari lingkungan di 100 tahun yang lalu. Nah, harus ada inisiator dan promotor. Jadi kanker terjadi karena ada inisiator pencetus dan karena ada promotor. Tidak ada kanker terjadi begitu saja. Dan kalau ada inisiator dan ada promotor, itu yang harus kita serang, itu kausa primanya. Bukan hanya membunuh sel kanker. Sel kanker mati sekarang, tapi kalau Penderita kanker tidak bertobat dari inisiator dan promotornya dia mengundang kembali kanker berikut yang lebih ganas. Cara tubuh melawan kanker, mekanisme pertahanan adalah sistem imunitas yang mau dibahas malam hari ini. Ya Ini salah satu. Ya. Tidak semua melawan kanker hanya dengan sistem imunitas, tapi kita membatasi pembahasan malam ini sistem imunitasnya. Nah, pertahanan kanker garis pertama ada kulit, lapisan saluran napas, cerna, lapisan ekspresi. Ini juga pertahanan untuk virus, bakteri, dan sebagainya. Ya, ini Tuhan sudah berikan sel-sel peringatan dini, mengirim berita ke sistem imun, mengamarkan tentang adanya penyerang. Ini pertahanan garis pertama. Pertama, kalau kita mengabaikan tidak mau mendengar bahasa tubuh kita, ini kan bahaya. Banyak orang kemudian sakit. Setelah sudah nyeri, baru kita dengar, ada udah nyeri. Saya tanya misalnya. Anda nggak pernah merasa nyeri? Iya, deh, Pak. Sejak kapan? Lima tahun yang lalu. Kenapa? Nggak periksa. Baru periksa lima tahun, di waktu kanker udah jadi besar. Nggak, saya pikir nyeri biasa. Tubuh Tuhan buat itu cerdas. Seminar saya pertama, sesudah saya pulang dari Eropa habis studi. Tahun 2000. Topik saya seminar, tubuhmu adalah dokter terbaik yang pernah ada. Tubuh tidak pernah berdusta. Anda kalau terlalu sering sakit kepala, jangan terapi sendiri. Pergi minum obat yang over the counter. Ya. Kalau sudah lebih dari satu tahun, cari tahu ini penyebabnya kolesterol, ini penyebabnya apa namanya penyempitan pembuluh darah, ini penyebabnya kurang tidur, ini penyebabnya tingkat stres tinggi. Atau ada problem dengan kepala Anda sebelum astrosit Anda berkembang menjadi kanker otak. Saya penderita survive tanpa obat. Sudah 38 tahun. Oke, pertahanan kanker garis kedua. Sistem limfa. Kelenjar limfa dan salurannya Timus. Kelenjar limfa dan salurannya. Kemudian ada timus. ya Melatih sel T untuk membunuh virus dan sel kanker. Timus ada di sini. Di dada kita. Hampir di apa paru-paru uh, ini begini. Timus ada di sini. Sedikit di bawah jakun turun ke bawah. Kemudian Anda lihat mengapa dokter operasi breast cancer kanker, kanker payudara itu diangkat sampai di ketiak, Itu lymph node. Karena di situ tempat sel kanker bisa menyeberang untuk metastase. Tapi di situ juga adalah tempat sistem imun dan itu berarti penderita kanker payudara itu sistem imunnya sudah kalah sampai kok Penjahat sudah masuk, bayangkan sudah duduki pos militer, garnisun militer. Berarti kan sudah kalah. Kita sudah menyerah dong. Sedangkan musuh ada di garis tembak, ada pasukan musim mundur. Begitu hukum perang. Berarti kita sudah mau kalah. Apalagi kalau dia sudah di dalam garnisun kita. Bukan di kota, sudah di benteng kita, sudah di tempat pertahanan kita. Ada apa dengan sistem imun? Itu kan pertanyaan. Jangan kita hanya pandai untuk bertanya begini, kok saya ngambil duit satu m kok? Jarak 1 kilo saya sudah dicegat dan digarong, Berarti ada kerjasama atau ada penjahat mata-mata di dalam bank. Kalau itu kita tahu. Tapi kalau untuk kanker kadang-kadang kita, kita yang ada di pikiran kita ada penyakit, ada obatnya. Nanti kemudian di waktu semua modalitas pengobatan tidak sanggup menolong kita lagi baru kita menyerah. Kadang-kadang nah, manusia modern seperti itu, filosofi yang sangat merusak. Ada penyakit, ada obatnya. Saya lebih suka menganjurkan preventive medicine, lifestyle medicine, lifestyle change. Mari kita lihat pertahanan kanker garis ketiga luar biasa, Tuhan semesta alam itu, kali pencipta kita ya. Di dalam sel-sel darah putih kita, yaitu sel-sel sistem imun, ada antibodi. Bisa menghancurkan bakteri, virus, toksin, sel-sel kanker yang dihasilkan oleh sel B. Itulah sebabnya kenapa kita divaksinasi. Vaksinasi ini kan untuk mendapatkan sistem imun uh, adaptif, bukan bawaan. Untuk melatih sistem imun kita agar supaya dia mengenal virus ini, agar supaya kalau virus ini datang lagi, corona datang lagi, dia bisa serang. Itu vaksin. Nah demikian juga sistem imun kita bereaksi terhadap sel kanker. Baru kemudian ada sel T, ah, ini hebatnya, dahsyatnya Sel T ini dibuat di sumsum -sum tulang, dia matang di timus kita, tugasnya mencari dan hancurkan sel kanker. Karena itu dalam seminar-seminar kanker, saya katakan demikian, Tuhan yang menciptakan kita tidak pernah berhutang. Tuhan sudah buat kita, manusia, sejak di Eden sampai sekarang, Tuhan tahu akibat dosa manusia akan sakit, akan menderita. Dan Tuhan sudah beri pasukan pemukul pertahanan garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Di garis ketiga pertahanan kedua ini dahsyat sekali. Ada sel T, nanti sebentar ada natural killer sel. Karena itu kecil kemungkinan seseorang bisa menderita sakit. Kalau kita melihat ini, kalau kita ber bukan hanya berteori sains tapi berteologi tanpa pandang agama ya kita berteologi jika Tuhan menciptakan kita jika sebuah negara memiliki angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut umpamanya kok bisa kalah dalam peperangan padahal kan baru keluarkan anggaran 100 triliun untuk membeli uh, apa alutista misalnya kok kita bisa kalah itu sebuah pertanyaan gitu kan nah seperti itu, Tuhan sudah buat. Tuhan tidak berhutang, harusnya tiap sel kanker mau bertumbuh mati. Tiap bakteri masuk, nggak perlu infeksi dan bernanah-nanah, berdarah-darah, tiap virus masuk, harusnya dilawan, dan ini bukti fenomena ini. Saya semakin yakin yang membingungkan. Ini fenomena baru dalam imunologi. Ini virus corona. Ini kan, kenapa ada orang lain terpapar sembuh? terpapar mati. Ada orang terpapar cuma gejala doang. Itu Pak Hendra itu teman saya. Karena mulai kita bersahabat, sudah 10 tahun minum jus tiap hari. Dia terpapar bahwa virusnya Pak Hendra gak apa-apa, istrinya kena. Yang lain-lain kena. Ah, orang bingung kan tanya. Sampai orang berpikir Corona itu gak ada. Persoalannya ada pada sistem imun. Sama seperti orang. Kenapa dalam satu rumah makannya sama, gaya hidup sama, yang satu kok kanker. Survive yang satu kanker meninggal Yang satu kok nggak kanker-kanker ya rahasianya pada sistem imun Ada banyak penyakit rahasiatnya pada sistem imun Mari kita lihat sel berikut Yang ada pada pertahanan garis ketiga Natural killer sel Luar biasa namanya diberikan oleh Ilmuwan untuk menghargai sel ini Sel pembunuh alami Ngeri kan kalau dengar Di tubuh kita ada sel pembunuh alami iya Itu hadiah terbesar Karunia terbesar Tuhan Ya. Dia cuma cium kiss of death, dia kecil sekali, lihat dua sel kanker Dia cium kiri kanan, mati, lisis, kok kanker bisa hidupnya Ngapain itu MK di tubuh kita, tidur dia Satpan kalau tidur di bank, polisi kalau tidur di posnya Ya pencuri bisa merajalela. Sel NK membunuh kanker, ini menjadi pusat studi sekarang Dalam imunologi sel kanker banyak dibahas dalam jurnal-jurnal kanker karena sudah kelelahan dengan kemoterapi tidak terlalu berhasil. Terapi hormonal tidak terlalu berhasil. Maka generasi keempat atau kelima dalam intervensi kanker, sel NK ini yang diperhatikan. Sel T diproduksi oleh kelenjar timus, populasi kecil dari sel ini sudah sesuai untuk membunuh sel kanker. Mereka disebut natural killer cell, mereka memeriksa, saya coba, coba ceritakan. ya. Mereka memeriksa sel lain untuk mengetahui adanya molekul tertentu, mengidentifikasi sel sebagai sel tumor atau sel terinfeksi virus. Jadi kerjanya dia patrol tiap hari, nggak pernah capek. Tuhan suruh begitu kerjanya, patroli jangan tidur-tidur. Patroli tiap hari. Satuan ngapain kita bayar di perumahan, tapi pencurian terjadi terus. Jadi dia patroli. Dia patroli tiap hari untuk mengenali sel-sel ini masih normal. 37 triliun sel. Masih normal apa enggak? Ada terinfeksi virus apa enggak? Jika sel tersebut ditemukan, sel MK menyebarkan tentakelnya dengan karung racun, menempel pada sel yang dicurigai. Hebat dia loh. Dia curiga, dia tempel. Baca sel itu. Sudah ada infeksi belum? Ada virus di dalam gak? Kemudian dia mengulurkan tangan dengan tentakel lain untuk mencari saklar off dari sel itu. Sebuah bendera memberitahu sel MK untuk mundur dan tidak membunuh sel jika sel itu enggak apa-apa. Tapi kalau sel itu terinfeksi virus corona misalnya. Maka sel T ini dia bunuh sebab virus itu bukan makhluk hidup kalau di luar sel. Di dalam sel menjadi makhluk hidup ini fenomena dari virus ya. Termasuk virus corona. Karena itu dibunuhlah sel. Nah karena reaksinya kelabakan, belum ada pengalaman, dia main tembak, main bunuh-bunuh. Jadi orang itu mati dengan cytokine storm. pada cytokine. Yang bunuh bukan virus corona. Corona enggak membunuh. Yang bunuh diri sendiri penderita corona itu. Yang bunuh adalah sel pembunuhnya. Sel tesitotoxic dan natural killer cell. Kok bisa? Sebab Tuhan kasih tugas itu. Virus. Kalau di luar sel itu benda mati. Dikencingin, keluar keringat, dan sebagainya. Di dalam sel ya dia hidup. Dia mengendalikan kita punya DNA untuk memperbanyak diri. Maka sel itu harus dibunuh. Yang bunuh tuh sel tesitotoxic dan natural killer cell. Sel kanker juga begitu. Apakah Tuhan memberikan kapak dua arah buah simalakama? Enggak. Nanti kita kita lanjutkan. Jika bendera seperti itu tidak dibuka, ditemukan, maka sel NK meledakkan sel target dengan tembakan partikel. Enggak ada yang bisa bertahan. Dia menembus kulit terluarnya, menyuntikkan racun ke dalam sel target, racun berdenyut masuk, kemudian sel itu hancur, maka virus itu lisis. Terpenggal-penggal dia Gak bisa dia pergi ke sel yang lain Tapi Sel Olveolus juga mati Maka matilah orang itu Tanda mulai sel itu mati Produksi lendir begitu banyak Tanda peradangan Ada juga matikan jantungnya kan hancur Ada juga matikan ginjalnya hancur Karena peperangan terjadi ginjal Peperangan terjadi di jantung Ada sudah sembuh jadi long covid Saraknya rusak tetap lumpuh Nggak pernah diabetes jadi diabetes, nggak pernah kanker-kanker, nggak -kanker, pernah stroke di daimernya tinggi kemudian stroke sesudah kena corona. Inilah fenomena imunologi yang masih ada banyak misteri dalam sistem imun. Nah mari kita lanjut cerita drama kanker ini. Maka drama ini 10.000 kali setiap hari sel kanker bisa terbentuk, tapi dia juga akan dihancurkan 10.000 kali di dalam tubuh orang yang sehat. Jika aktivitas ini berhenti sesaat sel kanker bebas tumbuh dan menjadi kasus klinis. Gak boleh berhenti mekanisme ini. Nah pertanyaannya, kenapa dia kecapean? Harusnya kan gak capek dia. Seperti pertanyaan, kenapa kita jantung kecapean? Padahal sudah Tuhan bikin jantung itu nggak capek-capek. Abraham 175 tahun nggak capek-capek, jantung tuh berdenyut 100.000 kali setiap hari. Dia hanya istirahat setiap kali ngomong palu dan dupe sepersembilan detik. Tuhan luar biasa ya. Mari kita bersyukur kepada kali pencipta kita. Atas... Uh, anugerah sistem imun ini nah residu yang dihasilkan dari penghancuran sel kanker dapat diukur dalam serum darah tingkat aktivitas ini diukur dengan uji amas namanya saya nggak tahu kalau di Indonesia sudah ada tapi kalau anda jalan-jalan ke luar negeri Anda bisa uji sehingga walaupun anda normal tidak terdeteksi dengan lain-lain udah ketahuan Anda pernah ada berkembang sel kanker karena itu partikel-partikelnya ada tapi enggak terdeteksi dengan alat yang lain, alat pemindaian yang lain. Itu berarti bahwa sel-sel imun Anda hebat. Mari kita lihat makrofak. Sekarang dia serang kanker. Sel kanker itu warna kuning, dia serang, dia makan. Disebut makrofak, sel besar, sel pemakan. Ini makrofak, dia serang sel kanker. Nah, marilah kita masuk ke komponen sistem imun kita. Ada banyak penyebur asing, ada virus, ada bakteri, parasit, jamur, alergen, ada sel kanker dan sistem imun kita, organ-organ limfo itu Tuhan bikin. Saya sudah bicara tadi timus. Ada tonsil di leher kita. Ya, itu tempat sistem imun. Kemudian ada kelenjar limfa ada di ketiak tadi kalau orang kanker payudara diangkat semua itu. Kemudian di usus kita paling banyak itu. Ya kemudian di sum, sum tulang, kemudian di splen kita, limfa kita. Ini adalah organ-organ limfoid tempat dari sistem pertahanan kita. Oke, okay. untuk membahas ini hubungan kanker dengan gaya hidup dan pola makan, itu sudah dikaji selama lima tahun, tahun 97 sampai 2007, oleh World Cancer Research Fund dan American Institute for Cancer Research. Ini dua lembaga kanker dunia yang bergengsi yang mendanai riset kanker di seluruh dunia. Apa yang mereka katakan? Hubungan antara makanan, nutrisi, aktivitas fisik, dan perlindungan terhadap kanker. Ini global perspektif. Bukan hanya riset di Amerika. Ini laporan seluruh dunia. Oke, okay, mari kita lihat apakah dampak jika terjadi kekurangan mikronutrisi. Mikronutrisi itu vitamin dan mineral kepada sistem imun kita. Kan kita mau melawan kanker dengan sistem imun, melawan bakteri infeksi, melawan virus, tapi kita fokus pada kanker. Maka saya menyederhanakan uh, ini untuk sel kanker. Peningkatan kerentanan terhadap patogen pada epitel mukosa, jadi pertahanan pertama langsung runtuh. Kalau Anda kekurangan vitamin A, C, D, E, B6, B12, dan folat. Kenapa Anda kurang kelalaian dalam pola makan? Kita makan dalam budaya makan yang sudah salah seperti itu. Itulah sebabnya nenek moyang kita di 100 tahun yang lalu tidak menderita seperti kita sekarang. Mengurangi pematangan sel T, tadi sel T kan membunuh virus dan sel kanker kan? Sekarang dia enggak bisa jadi dewasa untuk berperang Fluvariasi peningkatan jumlah sel T menjadi tertekan jumlahnya terlalu sedikit untuk patroli periksa 37 triliun sel tubuh kita penurunan jumlah dan distribusi mengubah proporsi. Nah ini dia bahkan jumlahnya cukup tapi proporsi antara sel pembuluh sitotoksik sel peracun dan sel penolong sel T helper T helper ini enggak sesuai Anda mati karena COVID. Karena dia tembak, tembak, tembak, tembak, ah, sampai mati. Itu ceritanya. Dia tembakan, dia bunuh. Kalau sel paru-paru hancur semua, mati dong. Kalau jantung hancur, mati dong. Kalau ginjal hancur, mati dong. Itulah yang namanya cytokine storm. Setelah dioperasi, Wuhan paling banyak operasi, loga jantungnya belenyeh. Paru-parunya hancur. Ginjalnya hancur. Orang yang mati karena COVID. Karena apa? sel pembunuhnya, bunuh-bunuh terus nggak ada, kendalikan dia panglima, pengaturnya nggak ada, eh cukup-cukup kesimpangan nggak ada ada kekurangan A, B, C, D, E B12, folat semua dari makanan karena apa? kita makan makanan siap saja es krim, junk food kei, roti-roti goreng-goreng, bakar-bakar dan orang kanker hanya mau kemo, nggak mau berhenti makan itu. Karena dia kemo-kemo terus sampai dia mati, karena racun kemo nggak sanggup dia tahan. Kemo efektif, membunuh sel kanker, tapi nggak bisa bunuh 100%. Anda nggak bisa diracuni 100%, Anda mati sebagai host. Karena itu diracuni pelan-pelan. Kalau Anda agak lemah, dibikin misalnya kemo tiga hari, dosisnya pelan, diracuni. Kalau Anda ada agak kuat empat jam, kalau middle 6-7 jam Anda diinfus. Racunnya dikasih pelan-pelan. Dulu dia cek fungsi semua. Kalau enggak ya kankernya mati, hostnya juga mati. Nah sekarang kanker habis diracuni. Anda babak belur, disuruh minum susu, makan telur, makan daging. Anda sehat lagi, sel kanker happy lagi. Kemo lagi besok. Kapan berhenti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Kemudian mengurangi jumlah aktivitas yang membunuh dari natural killer cell. Cell pembunuh Tuhan bikin. Sekarang aktivitasnya udah nggak bisa dia. Dia pembunuh kok sekarang nggak membunuh dia. Lihat, sel kanker dia bercanda aja, ya, lu kanker ya. Sito toksisitas kemampuan meracuninya terganggu. Aktivitasnya ditekan. Kemampuan makropak memakan, memakan kuman Sel kanker juga terganggu. Kemudian menginduksi peradangan. Nah, itu tandanya. Sel kanker kan peradangan. Selalu ada inflamasi peradangan. Sel kanker. Tanda kalau Anda ada peradangan di tubuh, Anda nggak bisa tidur. Semua orang kanker, gangguan tidur. Bertahun-tahun gangguan tidur, kemudian baru terdeteksi kanker. Silent inflammation. namanya Jadi peradangan bisa di jantung jadi penyakit jantung. Peradangan di pankreas bisa penyakit diabetes, peradangan di hati bisa fatty liver, mengembangkan peradangan di usus dan seterusnya. Namanya silent inflammation. Itu berkembang karena makanan kita. Peradangan inflamasi itu adalah mekanisme sistem imun. Tapi kalau peradangan yang tidak terkontrol, dia diunduksi terus-menerus padahal tidak ada serangan, bakteri, jamur, patogen, dan lain-lain itu -lain tanda tanya besar. Maka kita sedang membunuh diri sendiri dengan sistem imun kita. Contoh seperti saya, penderita autoimun. Ya. Tulang belakang saya dimakan oleh sistem imun. Persendian saya dimakan. Karena saya hobi naftar dan kastengang. Saya hobi roti oleh sepentingan. Saya peminum susu luar biasa di masa muda saya. Dan saya nggak suka makanan berkuah-kuah. Saya cuma suka goreng dan bakar. Saya jarang makan sayur anak-anak maka berkembang tumor meningioma berkembang uh, autoimun saya kemudian saya diabetes gula darah saya 400 sampai 600 tapi saya bertahan sekarang sampai usia 60-an sudah selesai penyakit saya di usia 44 karena itu saya punya, saya berangkat ke Eropa lagi saya studi cari tahu kenapa makanan bisa menyembuhkan. oke okay, kita lanjut efek buruk pada pertumbuhan Diferensiasi sel B menurunkan respons antibodi, sintesis DNA, dan RNA terganggu. Lihat bagaimana nggak terjadi mutasi. Dia udah terganggu kalau Anda kekurangan contoh B12, B6 asam folat. Pasti epigenetik Anda berubah. Anda akan menderita kanker cepat atau lambat. Ini yang baru ditemukan oleh beberapa ahli, tapi yang lain-lain. Berperan sebenarnya bersama-sama. Contoh vitamin D, misalnya, jadi heboh setelah ada kasus corona kan. Baru kemudian vitamin D di pasar online itu dijual 5.000 sampai 10.000. Dulu orang udah takut minum 1.000. Sekarang orang sikat 10.000, nggak apa-apa, nggak takut keracunan ketimbang mati karena corona. Jadi Anda lihat, ada banyak hal di bidang sains itu kadang-kadang nanti terbukti kalau ada fenomena-fenomena biologis yang terjadi. Ya. Mari kita lihat sumber vitamin A. Paling tinggi di daun-daunan, daun kenikir, kemudian daun katuk, daun papaya, daun ubi jalar merah, daun kelor, daun singkong, daun gedi, itu tanaman manado, daun ubi jalar, wortel, labu kuning, blewa, mangga, selada, paprika, brokoli dan tomat. Oke, okay. ini daun-daun ini. Karena itu kadang-kadang orang kanker tinggal di desa, saya bilang ini bagian dari jus kenikir ya. Kok Pak Kenikir ya? Timbang saya suruh sayuran yang esotik, yang mahal, cuma dijual di supermarket di Jakarta, Anda kan di desa. Nah ini, jus nih, Kenikir. Kan pecel deso, kan ada Kenikirnya. Nah orang kaget. Begitulah saya dulu mengkomunikasikan ini di 20 tahun yang lalu di Solo, Madiun, Jogja. Orang-orang di desa. Saya masuk sampai di pedesaannya. Makanan tinggi vitamin C, termasuk ah ini dia. Paling tinggi cabe hijau. Baru jambu biji, kemudian paprika buah kiwi, pepaya, stroberi, jeruk, brokoli, tomat. Gitu. Tapi cabai juga pedas ya, jangan banyak-banyak. Kalau cabai yang besar, paprika hijau. Oke, okay, kemudian vitamin D, ya. Makanan hanya hasil laut ganggang atau ikan. Kemudian vitamin D itu tubuh kita bisa produksi cukup 15-20 menit. Semua orang kanker, saya suruh berjemur Lindungi kepala Anda, taruh handuk di ditekuk Anda kemudian berjemur sinar matahari terik antara jam 10 sampai jam 2 lihat arah datangnya sinar Anda harus terpapar bagian yang paling besar itu adalah belakang punggung kemudian kaki dan tangan terbuka cukup 5-6 hari satu minggu sudah cukup kalau Anda tidak mau suplementasi tapi kalau sudah sangat kurang suplementasi dulu baru berjemur Orang yang jarang berjemur itu rentan terhadap kanker dan penyakit autoimun. Ya saya bukti saksi hidup. Terlalu banyak belajar dari SMA di perpustakaan terus perguruan tinggi di perpustakaan, jarang olahraga, jarang kena sinar matahari ya itu. Vitamin E. Vitamin E terdapat pada biji bunga matahari, pada almond, pada alpukat, pada butternut squash, buah kiwi, minyak zaitun, minyak biji gandum, brokoli, itu vitamin E. Kita butuh 15 miligram pemeliharaan kesehatan normal. Tapi kalau Anda sudah kanker, minimal Anda perlu 400. Ya. International unit. Ya. Kemudian vitamin B6, 1,7 miligram. Makanan yang termasuk paling tinggi B6 itu adalah katul dari beras. Karena itu Tuhan kasih katul. Tapi kita suka makan beras putih. Semua orang kanker saya sarankan makan nasi beras serak. Dan beras hitam, bukan ketan hitam. Saya yang mengintroduksi makan beras hitam dan beras merah untuk orang kanker di Indonesia pada tahun 2000. Sebab beras hitam terbukti anti kanker. Beras merah terbukti anti kanker. Jangan makan lagi nasi putih kalau Anda sudah kanker. Bahkan orang diabet pun saya sarankan makan itu karena di kulit ari Tuhan bentuk itu, di sana tempat serat dan berbagai vitamin. Oke, ada tempat yang lain, tapi lebih rendah lagi. Ada tahu, tahu tapi difortifikasi. Ada ubi jalar, pisang, kentang, advokat, pistasio, biji bunga matahari, biji wijen, kacang tanah. Kemudian vitamin B9, asam folat. Nah ini kontroversi. Untuk melindungi Anda kanker, anda harus cukup asam folat. Tapi kalau sudah kanker, Anda berlebihan asam folat, kanker itu dipicu pertumbuhan. Jadi lebih baik cegah. Tapi kalau Anda dapat dari tanaman, nggak pernah berlebihan. Makanan tinggi asam folat, edamame. Coba orang kanker pergi periksa nutrigenomik, sebab di Indonesia coba, sudah ada kan 7800 di Prodi. Dulu belum ada saya pulang dari Eropa, dari Belanda, dari UK. Saya suruh meta darah tuh dikirim ke Kanada, dikirim ke Belanda ya. untuk periksa nutrijenomik dan terbukti oh ini ada ada tapak genetik yang rusak sintesa folat tetrahidrofolat itu jadi saya suruh suplementasi aja. Kemudian vitamin B12. Nilai hariannya 2,4 mikrogram. Tapi saya suplementasi sekarang 1000 malam. Saya pernah kanker otak dan saya terlalu aktif berpikir. Saya sudah tahu kalau saya mulai lemot berpikir, saya sudah mesti suplementasi. Makanan tinggi B12, ikan. Sereal yang diperkaya itu di Amerika. Susu sapi rendah lemak, yogurt, susu kedelai. Tapi ingat kalau Anda sudah kanker, jangan cari susu sapi. Susu kedelai bisa. Tahu yang diperkaya telur, ragi, rumput laut, nori. Kemudian paling banyak ada di ganggang spirulina. Apakah terjadi jika kekurangan mikronutrisi mineral? Mineral itu besi, seng, magnesium, selenium, tembaga. Itu untuk orang kanker. Aktivitas NK berkurang. sitotoksitasnya berkurang. Anda sudah tahu fungsi NK tadi. Gangguan kelangsungan hidup dan pematangan monosit NK sel T sel B penurunan sel T dan peningkatan sel T sitotoksik. Anda lihat respons antibody yang bergantung pada sel T terganggu. Fagositosis, kemampuan memakan dari makrofag terganggu. Apalagi peningkatan stres oksidatif. Kalau peningkatan stres oksidatif kita kita kita stres kurang tidur maka oksidatif stres meningkat. Kita makan goreng-gorengan, makan tepung-tepungan, makan gula, kurang berolahraga, olahraga berlebihan, berlebi pikiran kita sakit hati, pikiran kita tidak damai, radikal bebas, begitu banyak. Oksidatif stres terjadi. Maka tubuh akan memerangi itu dengan antioksidan, dibuat oleh sel, oleh hati. Tapi kadang-kadang dengan bertambahnya usia, antioksidan ini berkurang, karena itu kita harus makan buah dan sayuran. Tempat dari antioksidan ini di luar dari vitamin dan mineral. Kemudian terjadi ada peningkatan fungsi kekebalan tubuh, penurunan respons terhadap vaksinasi. Nah ini, sudah divaksin, tapi kok sudah divaksin kena juga? Virus corona menderita juga, eh bukan vaksinnya salah, sistem imunnya melempet respon imun yang tidak efektif terhadap infeksi, virulensi virus meningkat. Jadi bagi orang lain yang OTG, dia kena. Tapi virulensinya, jadi kemampuan virus itu menyebabkan penyakit tidak seperti orang yang sistem imunnya melempam. Gangguan ledakan oksidatif ini yang membuat pade sitokin yang memburu seseorang. Karena ledakan oksidatifnya terganggu. Oke, makanan yang tinggi saat besi. Semua yang hijau gelap. Kalau coklat coklat hitam jangan makan permen coklat. Orang kanker kalau makan coklat coklat pahit, coklat hitam, ada di quinoa, ada di jamur, ada di biji labu. Sekarang magnesium ini mineral besar, perlu 420 mg dan saya temukan dari orang sukar tidur, dari orang kram-kram di lututnya, dari orang diabetes sampai yang lain selalu kekurangan mineral magnesium karena itu magnesium para ahli nutrisi molekuler katakan demi recall magnesium. Nah makanan magnesium tinggi semua daun hijau kelapa, yang tinggi daun orang meradut yang berlendir, daun gedi untuk bikin tinutuan bubur penaduk Oke pepaya daun katuk daun singkong daun ubi jalar sawi pahit brokoli dan sebagainya. Kemudian mineral seng terdapat dalam buah-buahan, tapi tidak aktif biologis. Yang aktif biologis pada hewani, contoh pada ikan. Tapi karena dia tidak aktif biologis, kita tidak perlu makan daging. Orang kanker lebih baik berhenti makan daging seumur hidup. Berhenti minum susu, berhenti makan telur kalau kankernya masih aktif. Ya, Kita bisa dapatkan jika jumlah yang dibutuhkan 14, kita naikkan jadi 30. Kita dapatkan dengan makan dalam jumlah cukup. Nah kadang-kadang kita bosan. Nah itu dialah kenapa saya mengajarkan blender atau jus. Contoh saya kesuruh brokoli misalnya. Orang nggak kan satu hari setengah kilo brokoli, tapi kalau dijuskan jadi satu gelas. Wortel misalnya satu kilo dijuskan jadi dua gelas. Maka kita hanya minum jus delapan gelas satu hari. Macam-macam sayuran dicampur. Ada yang perlu di blender untuk dapat seratnya, ada yang perlu dijus. Nanti dikembangkan di pertanyaan sebentar kalau Anda ingin bertanya. Ya. Makanan yang mengandung selenium sekarang. Ini mineral inert, sangat terbatas. Riset di China. Banyak penyakit karena kekurangan selenium sebab tidak terdapat di tanah. Sehingga tidak diserap oleh tanaman. Selenium tinggi paling banyak di kacang Brazil. Kacang Brazil setelah saya introduksi sekarang banyak di Indonesia. Bunga matahari, biji chia, chia seed juga, biji wijen, kacang mede, walnut, kelapa parut kering. Anda bisa beli di klub sehat. Makanan-makanan ini sudah banyak. Klub sehat di Indonesia. ya Toko-toko kesehatan natural. Baru yang terakhir tempat. Makanan tinggi tembaga terbasang. Makanan laut, jamur, tahu, bijalar. Kita hanya butuh sedikit sekali 0,9. Dan jarang yang kekurangan sebenarnya. Selama dia masih makan sayur. Oke, kemudian buah-buahan. Ah, ada durian. Nah, di sini ah, durian boleh makan. Tapi kalau orang kanker frutosannya tinggi, jangan makan durian. Tapi kalau alpukat silakan, itu lemak terbaik yang bagus untuk orang kanker. Ada jambu biji delima dan sebagainya. Nah sayuran tinggi tembaga termasuk jamur, ubi jalar, lobak, bit, bayam, kecambah, keledai, asparagus, adi dan semua kacang polong hijau. Oke, okay. sampai di sini. Oke, okay. karena saya orang Kristen, saya mohon maaf yang beragama yang lain. Ya, saya mau. Beritahu bahwa bagi orang Kristen, sebenarnya pengetahuan ini sudah ada di dalam Bible mereka. Karena Tuhan katakan di dalam Kejadian ayat 1, Kejadian 1 ayat 29, "Lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi." Kemudian Tuhan katakan, "Ya, sebuah tanaman yang berbuah diberikan. Kita baru bahas itu semua mengandung vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia." Dan setelah berdosa, Tuhan tambahan tumbuhan di Padang. Yaitu ada sayuran dan herbal. Kejadian 3 ayat 18. Tumbuh-tumbuhan di Padang menjadi makanan. Sebab di sana ada obat. Maka ini bukan sains yang baru sebenarnya. Tuhan memberikan sistem imun. Tuhan tidak tempatkan kita di planet kosong. Tapi Tuhan beri sumber daya untuk memelihara sistem imun kita. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang kita sembah dengan keyakinan kita. Maka ada buah, biji, sayur, kacang, polong-polongan disebut bubisako. Buah, biji, sayur, kacang-kacang, polong-polongan itu sumber semua mikronutrien untuk memperkuat sistem imun. Jangan makan makanan yang berbisa dan kemudian kapok. Sampai di sini dulu, Pak Jarod. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, Pak Frederick untuk pemaparannya dan teman-teman sebelum kita masuk ditanya eh, jawab ya kita sebelum masuk ditanya jawab saya mau serahkan ke Pak Indra atau staffnya eh, kita break tapi berupa demo seperti yang dijanjikan yaitu membuat susu eh, dari kacang ya kalau untuk ya tadi kan sudah dijelasin pentingnya kacang-kacangan ya jadi silakan Pak Indra untuk langsung eh, dan susu almonnya gimana ini? Atau <tuh> ya, ya. <tuh> baik. Terima kasih, teman-teman. Terutama Pak Jarod dan Pak Frederick juga ya. Jadi di sini, uh, Ibu Bapak uh, saya cuma mau memberikan sedikit masukan. Uh, jadi pengalaman saya um, bersama Pak Frederick mau beruntung. Uh, jadi sering kali beliau memang tahu saya jualan blender. Dan beliau tahu blender yang dia maksud Pak predik mau seperti apa ya, ya terutama yang dia cari eh, nomor satu daya putarnya tinggi ya, kenapa supaya enzimnya tidak mati pada waktu di blender eh, memblender buah dan sayur itu yang saya tahu. Kemudian Pak Fredik juga cari yang untuk bisa membuat kacang-kacangan karena memang banyak pasiennya itu banyak sekali uh, memerlukan biji-bijian, polong-polongan seperti yang tadi dimaksud. Ada kacang almond, ada kacang hijau, ada banyak lagi ya. Pavred mungkin bisa lebih tahu. Itu saya hanya sedikit uh, pengetahuan saya waktu Pavred menyampaikan. Dan juga ada dikatakan tadi seperti brokoli. Kita kalau makan brokoli dalam jumlah banyak perut kita sembah nggak kuat. Nah, di sini blender ini sanggup eh, mengatur atau merubahnya supaya perut kita jangan sembah. Jadi digunakan saringan. Kalau untuk buah, eh, untuk sayuran, maaf kata. Untuk sayuran, ya. Nah, sekarang mungkin saya coba eh, presentasikan eh, dari eh, kacang-kacangan dulu, kalau nggak salah kacang hijau. Eh, silakan, pak Mas Eka ditampilkan. Baik, sekarang alat ini eh, saya akan buat untuk membuat susu kacang hijau. Ya. Kacang hijaunya cukup dicuci, mentah. Ya. Jadi ini yang dibuat nanti menjadi susu sebab akan encer. Kalau biasa kita makan bubur, kali ini encer ya. Jadi susu saya masukkan. Kemudian saya masukin lagi jahe nanti ada jahe. Setelah mendidih kita masuk jahe dan daun pandan ya. Sekarang saya tutup. Kemudian kita pasang di sini saya pasang stellan green. Ini langsung menunjukkan soya porridge satu kali lagi green. Ini biji-bijian. Start ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, nanti baru saya masukkan jahe dan daun pandan. Untuk gula jawanya terakhir. Ya. Nah, sudah mulai terdengar golak airnya bergolak ya. Sampai mendidih nanti baru dia berputar blendernya jadi sekarang prosesnya mendidih dahulu ya kita tunggu. kita tunggu ya sudah terlihat sekarang airnya mendidih mesin tidak berputar atau pisau tidak berputar itu menandakan airnya mendidih karena ada pemanas atau elemennya ya jadi bukan Diputar, ada beberapa blender memang bisa diputar, tapi panasnya tidak sempurna. Kali ini sempurna. Oke, sekarang saya masukkan. Juga mendidih terlihat sekali uapnya, daun pandan, kemudian jahe. Nanti kita tinggal tunggu sampai tanda bip-bip dia akan berputar mesinnya berarti waktunya menggiling atau memblender ya setelah mesin ini mengatakan kacang hijau ini sudah cukup uh, layak artinya sudah cukup matang sudah cukup empuk diputar di blender ya jadi, sudah diprogram sehingga alat ini kita tidak perlu lagi susah-susah. Cukup tekan tombol green dan berjalan terus sampai waktunya habis. Oke, kita tinggal tunggu sebentar lagi. Nah, kita lihat sekarang berputar. Oke, okay. kalau sudah berputar dia mendidih lagi. Jadi prosesnya mendidih berputar, mendidih berputar. Ya, nah apa guna tujuannya mendidih berputar? Pada saat mendidih seperti ini uapnya dikeluarkan sehingga perut kita tidak merasa kembung pada waktu saat Meminumnya Ya, jadi bukan hanya panas, kemudian diputar, ya, seperti ini. Tunggu lihat, ya, ini. Ini dikeluarkan, uapnya dikeluarkan sampai habis, baru dia berputar lagi. Nah itu lah tujuan kerja daripada alat ini, yang memang eh, boleh dibilang ini yang disebut smart blender kita tinggal tunggu saja. Enggak berputar lagi sekarang. Oke, uh, Mas Mas Eka, coba di-cut dulu di rutin. Oke. Okay. Nah, jadi Memang saya tidak teruskan, waktunya masih enam menit lagi, tapi terlalu lama ya. Itu contohnya saja, seperti itu prosesnya. Jadi kacang hijau dipanaskan, di blender, dipanaskan di blender, terus mengikuti waktunya. Itu prosesnya 7 menit. Selesai. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bagi yang mungkin memilikinya, bisa ganti kacang almond, kacang-kacangan yang disarankan oleh Pak Fredrik yang saya tahu memang pasien kankernya banyak menggunakan aneka macam kacang-kacangan setelah mendapat protokolnya dari Pak Fredrik tuh ya oke okay. kita masuk demo kedua Eka ini yang Pak Fredrik bilang untuk sayuran kita mau lihat juga untuk sayuran ya baik sekarang eh, alat ini bisa untuk membuat jus yang mana yang saya katakan jus adalah ampas sama sari airnya terpisah. Ya, untuk memisahkannya ini saya akan masukkan saringan ya di dalam sini. Nah, sekarang kita mulai apa yang kita memasukkan di dulu ke Kemudian ini yang sangat baik nih daun kale, ya daun kale, kemudian ada, -ada seledri, seledri, lalu ada sawi hijau, Buk banyak saya berikan dan wortel. Ya. Nah, untuk Supaya tidak panas, sayurannya kita kaji, saya akan beri es batik. setelah saya berikan es kita akan jus nyalakan mesinnya kemudian keluarkan melalui keran jus, start adinya. Sekarang saya akan perlihatkan di mana nampasnya. Tersaring semua di nyari ini. Tersaring, ya. Oke. Ya udah, Baik. Nah, Bapak Ibu, itu percobaan kedua mengenai um, sayuran, ya. Jadi tidak semua sayuran kita blender kita boleh minum karena perut kita pasti kenyang nggak kuat ya oleh sebab itu perlu disaring ya Nah untuk prosesnya atau kandungan-kandungannya nanti yang kompeten adalah Pak Fredik Wahrun untuk yang akan menjelaskannya ya tapi memang kalau spesifikasi harus nanti uh, direct tanya jawab ya karena kalau dibaca di sini semua orang Uh, tidak mungkin sama resepnya masih berbeda ya. Nah sekarang percobaan terakhir kalau tadi untuk uh, yang sayuran menggunakan filter atau penyaring sekarang untuk buah bagaimana? Karena tadi Pak Fred bilang perlu juga buah dan sayuran. Silahkan mas Reka. Baik sekarang kami akan buktikan untuk membuat es krim atau smoothie ya jadi alat ini terbukti bisa menghancurkan es sehingga hasilnya menjadi smoothie kenapa? karena mata pisau dalam alat ini kalau dilihat ada 6 ini jarang dimiliki oleh blender-blender lain yang mana kecepatannya juga tinggi terus mata pisaunya enam. 6 jadi prosesnya sangat cepat sekali oke sekarang saya akan buktikan Jeruk Strawberry Kemudian mangga nah, Kita tinggal berikan Es batu Di sini Es batunya memang cukup banyak. Pisonya terbuat dari pisau baja dari Jerman sehingga kita tidak takut sampai pisonya patah atau rusak. tinggal kita tekan tombol on off use uh, kemudian start <SILENCIO> baik dimatikan ya Mas nah baik bapak ibu yang terakhirnya budget tadi saya baca di chatnya mau menanyakan harga ya jadi langsung saya open saja Mas Eka bisa tampilkan harganya dan bisa hubungi nanti kawan kami untuk mungkin keterangan lebih lanjut ya nah yang pasti harganya enam juta saya buka saja Nah, 6 500 itu yang tadi demikian alatnya begitu banyak fungsinya ya. Jadi bukan hanya untuk kacang-kacangan, tapi bisa juga untuk bikin bubur, bisa untuk bikin jamu ya yang terkenal itu dulu waktu zamannya covid jamunya ala Pak Jokowi ya, jamu empon empot katanya itu juga bisa ya. Jadi benar ini benar-benar smart sekali ya. Nah. Untuk kali ini peserta seminar saya berikan uh, hadiah khusus untuk lima orang pendaftar pertama ya mendapatkan hadiah kuali uh, gambar kualinya ada nggak mas Eka kualinya ini harganya satu ya ini ya harganya satu juta ini dapat gratis tidak perlu bayar lagi ya. Jadi hanya lima orang saja yang mendaftar ya. Silakan nanti hubungin nomor teleponnya Mas Eka bisa ditampilkan. Ada, nggak? Nah ini silahkan mungkin 0813 81884342. Saya ulangin 0813 81884342. Ya yang mau silakan daftar hubungin. Jangan lupa hanya lima orang saja yang eh, mendapatkannya, hadiah istimewa ini, gitu ya. Nah, jadi saya kira peragaan dari saya cukup. Waktunya eh, masih banyak yang mau bertanya. Saya kembalikan kepada Pak Jarot atau nanti Bapak Ibu yang kurang jelas. Mau tanya nomor telepon saya, boleh juga menghubungi Pak Jarot kalau mau bagi eh, yang untuk membeli blender, ya. Itu Pak Jarod. Terima kasih Pak Jarod. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendra yang waktu COVID dulu bisa <laughs> bertahan di tengah-tengah yang kena. <laughs> ya, rupanya kita sama ya. Saya serumah oh. anak bungsu saya belum vaksin, jadi dia kena COVID Delta. Pembantu saya tiga tergeletak. Istri saya tapi sudah vaksin, tapi dia ketularan. Jadi yeah. pernah waktu COVID Delta itu. Serumah semuanya kena, dan saya yang merawat semuanya karena semua rumah sakit penuh. Jadi, saya masak, saya ngepel, saya nyuci, saya merawat tiga pasien di rumah, dan ya, puji Tuhan, diluputkan. Sayangnya sehat walafiat walaupun saya diabetes dan sebenarnya komorbid, tapi kan saya udah lepas obat diabetes. Dan hari ini juga saya baru mendengar, atau dulu pernah mendengar, tapi lupa gitu ya, bahwa Pak Frederick juga ternyata penyintas. Kanker otak sudah 20 tahun sembuh nggak kamu kambuh juga penyintas autoimun karena sumsumnya terkena juga. Wow, ini ini ini praktisi yang luar biasa ini ya yang udah menyintas aneka penyakit. Waduh, <laughs> ya ya ya. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi sebenarnya ditujukannya ke Pak Indra tapi Pak Frederik juga saya yakin bisa menjawab ya. karena Dedek juga pengguna dari alat ini. Itu tadi ya. RPM yang tinggi ngerusak ngerusak vitamin nggak Pak Ini Ada peserta aja ada pertanyaan apa lebih bagus yang slow juicer yang kecepatan rendah atau bagus yang kecepatan tinggi? Gimana nih? Jadi begini. <laughs> Sebenarnya vitamin yang paling rentan dengan pemanasan itu hanya vitamin C. Dia rentang pencucian, rentang, pem rentang pemanasan. Tapi kalau kita memblender dalam keadaan dingin, dalam waktu yang singkat tidak ada masalah. Apa keunggulan dari blender kecepatan tinggi? Waktunya sangat singkat. Kemudian dia hancur sekali serat itu. Sehingga dia menjadi smoothies. Artinya seluruh nutrin yang terjebak di dalam vacuola sel yang adalah selulosa, yang hanya rayap yang bisa serap, manusia nggak bisa serap, hanya jadi pup. Sekarang dia keluar. Sehingga bisa diserap oleh tubuh. Itu intinya sebenarnya. Kalau orang mau pakai slow juicer juga boleh. Tapi dia tidak memblender, ngejus, padahal buah-buahan itu dengan seratnya sebab seratnya itu serat larut masih berfungsi menangkap toksin di usus masih berfungsi menangkap kolesterol sedangkan sayuran itu boleh nggak pakai serat tapi kalau brokoli sebagian serat masuk dan ada sayuran yang berdaun hijau leafy green vegetable itu harus dengan seratnya lebih baik tapi kalau sayuran berumbi Ya boleh hanya airnya. Nah keunggulan blender tadi dia bisa blender bisa ngejus itu satu alat itu itulah. Bisa masak juga ya bisa masak. Bisa masak juga tiga ya. <laughs> bisa bikin bubur manado. <laughs> <laughs> ya lebih cocok disebut namanya mama kuker ya bukan blender ya karena dia juicer masak juga. Oke. Okay. Nah. Uh ini ada pertanyaan yang yang brokoli gitu ya yang brokoli itu bagus mentah atau bagus dimasak jadi begini brokoli kalau sudah dimasak lima menit saja pada suhu 80 derajat dia kehilangan kemampuan anti-kankernya molekul sulforafat fitokimia namanya sulforafat sehingga kita makan brokoli masak ya kita hanya dapat vitamin mineral tapi kita tidak dapat sulforafan yang bisa mengendalikan kanker, mengendalikan kolesterol, mengendalikan diabetes. Hmm. Karena itu saya sarankan di jus mentah. Yang penting semua disterilkan, dicuci bersih, dan di blender atau di jus mentah untuk mendapatkan nutrinya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kalau misalnya kayak brokoli atau yang lain yang hijau-hijau, terlalu banyak kan kaliumnya terlalu tinggi, bisa ngerusak ginjal. Nggak tidak, mineral terbesar yang dibutuhkan tubuh ya hmm. itu kalium dan hmm. natrium, dan tidak pernah orang keracunan kalium kecuali dia sengaja minum pel kalium. Kedua, adalah kalau ginjalnya sudah kehilangan fungsi. Sudah 60% 40% sudah rusak Dia mesti hati-hati dengan kalium oh. Tapi orang normal Tidak ada masalah Malah kenapa Tuhan memberi kalium Mineral terbesar Ada banyak penyakit berhubungan dengan kalium Contoh tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular Kanker dan sebagainya Karena kekurangan kalium Orang kurang makan buah dan sayur hmm. Ya yeah. Sebentar, saya oke. Okay. Bagaimana dengan beri di Indonesia? Kan jarang. Nah, apa pengganti beri-berian kalau di Indonesia, Pak? Wah, di Indonesia memang susah sih. Tapi sejenis beri itu juga Java Plan. Itu boleh Java plum di Indonesia. Enggak dikembangbiakan sih. Ada tanaman-tanaman kuno. Saya tahu yang seperti beri, ada juga uh, wild raspberry malah di daerah saya ada wild rap seperti tumbuh begitu di di hutan ya memang dia unik dia punya kandungan kandungan fitokimia tertentu kalau vitamin mineral di semua buah ada dalam lebih kurang gitu tapi kalau fitokimia itu khas ya contoh tirostilben untuk penyakit jantung untuk kanker anti aging itu itu diberi tinggi sekali diberi-beri itu termasuk anggur anggur kan termasuk di kelompok beri-beri ini oh kalau kalau strawberry kan agak gampang juga carinya ya ah strawberry, strawberry agak gampang itu ada anti kanker asam elagic di situ bukan hanya vitamin mineral aja dia di situ kalau bukan strawberry tapi yang banyak pohon-pohon dipakai orang tukang tambal ban buat penerduh itu namanya a uh, cherry cherry oh, itu bagus juga itu itu pohon murbei cherry mulberry. cherry atau merbay cherry iya merbay mulberry Nah itu juga itu juga anti kanker anti kolesterol anti diabetes hmm Oh, jadi Indonesia sebenarnya ada kok ya buah-buah lokal ya cherry, cherry, cherry, cherry, ya namanya cherry. <laughs> Buat pohon peneduh, pohon peneduh, iya. Nah ada juga untuk diabetes. Saya belum riset untuk kanker, tapi kalau untuk diabetes, ya itu yang pohon cherry Belanda bilang kersen, kersen, iya, iya betul. Kers, bahasa Inggrisnya kersen, bahasa Belanda. Ah, itu juga anti diabetes. Itu buah cherry anti diabetes. Walaupun rasanya manis ya? Walaupun rasanya manis, apalagi daunnya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah ini ada lagi pertanyaan, banyak pengantin. Kalau sayur-sayuran dan buah apa harus yang organik? Ya, organik susah didapat, mahal lagi. Ya, kalau idealnya organik. Pertanian organik keunggulannya bukan cuma bebas pestisida, tapi biasanya pupuk organik itu mensuplai mineral dan pembentukan fitokimia lebih baik pada hmm. tanaman. Kalau kita terpaksa tidak dapat yang organik, walaupun saya tidak anjurkan untuk terapi, ya, kita mesti pastikan membersihkan sisa pestisida. Nah, caranya kita bisa bersihkan pertama kali dengan sabun. Ada jual sih banyak sabun. Yang apa-apa lah saya sebut merek Mama Lemon Sunlight bisa. Kita bersihkan dulu tahap pertama, baru kedua kita rendam di baking soda jadi satu sendok dalam satu liter air hangat habis cuci sabun-sabun itu kita bilas dengan baking soda memang repot sih baru dari baking soda kita bilas di air garam garam dapur itu garam kerasa itu kita bilas di air garam ya sudah sudah pasti mati kuman pestisida, sisa deterjen itu keluar maka kita bisa jus Oke saya mungkin nambah sedikit Pak Frederick ini untuk Pertanyaan juga bagaimana menghilangkan bakteri dalam sayur kalau mau dimakan mentah? Gimana juga mau menghilangkan e, bahan-bahan kimia ya, sayur-sayuran? Kalau misalnya mau jus mentah, saya ada solusi yang sebenarnya gampang sekali ya. Ini namanya Eco Enzyme. Eco Enzyme, benar. Ya, eco Enzyme ini difermentasi tiga bulan dan ini satu mili diencerkan dalam satu liter. Jadi satu banding 1000. Ini saya sudah uji di lab IPB, lab mikrobiologi IPB. Jadi ekoenzim ini teman-teman di grup pernah saya tawarkan kalau mau belajar, belajar gratis, dapat sampel gratis, diajari gratis, karena penemunya Dr. Rosukon dari Thailand. Dia menghibahkan hak patennya untuk kemanusiaan, tidak boleh dijual belikan. Yang rumahnya dekat Bintaro bisa ngambil dari saya, gratis juga ada tetangga saya. Se-RW saya sudah ada 70 keluarga dari 300 yang membuat ekoenzim dan siap berbagi, ini diencerkan seribu kali menjadi desinfektan alam. Diuji di lab mikrobiologi, tujuh bakteri patogen mati dalam sepuluh 10 menit 100%. Jadi persentase kill-nya itu 100%. Jadi kalau mau makan lalapan, makan buah, rendam ini dulu begitu ya. Itu itu dijamin bersih. Bahkan Sawah yang disemprot dengan ekoenzim sebelah kapling sebelah disemprot urea pakai pestisida maka beras yang di sawahnya disemprot ekoenzim bebas pestisida dengan kata lain menjadi beras organik. Nah ada juga yang lain tapi harus sebut merek gitu ya dan dijual itu namanya Promic. Kalau teman-teman ikut WA grupnya Juice Pro membuat Juice Pro dengan Promic, Promic diencerkan seribu kali juga udah keluar dari lab IPB hasil mikrobiologinya. Itu persentase skillnya juga 100%. Jadi, sudah diencerkan 10 kali. Promek harganya hanya empat ribu, dapat 200 ratus mili. Diencerkan seribu kali, udah jadi berapa ton itu ya? Itu bisa jadi bisa untuk berbulan-bulan. Teman-teman bisa makan buah, makan lalapan, makan apapun yang mentah-mentah, direndam 10 menit, dijamin bakteri mati. Jadi, itu nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai yang lain-lain ya. Itu bahkan yang namanya. Jus Anda minum pun, memang itu minuman. Tapi diencerkan seribu kali jadi desinfektan. Jadi juga ekoenzim ini yang disemprot PMI sekarang Palang Merah Indonesia sudah menggunakan ekoenzim resmi sebagai desinfektan untuk spray yang di kota-kota waktu melawan COVID. Ya, karena persentase senilnya 100 persen, koefisien fenolnya 4, 4 kali lipat dari fenol. Jadi ini mungkin hal yang baru bagi masyarakat Indonesia tapi saya termasuk pendiri dari ekoenzim nasional dan dan mensosialisasikan hidup sehat diantaranya antaranya ya dengan ekoenzim. Oke, ini saya, menjawab pertanyaan saya setuju bagaimana? saya komentar sedikit Pak. Ya. saya setuju mendukung itu sebab saya pernah bicara tiga tahun lalu di Bandung mengenai ekoenzim ini. Cuma apa namanya? tadi belum sempat sih saya ngomong ternyata Pak Jarot yang. Jadi itu satu cara kemudian eko ekoenzim tapi perlu riset lanjut. Mengenai Oke okay, Ecoensi menetralkan apa namanya residu pestisida tertentu yang ada ya, tapi kalau germ kiral memang karena difermentasi dari buah, kulit buah dari sayur, ada dari sayur, ada buah campur sayur, ada buah, semua kulit buah ini kan mengandung polifenol. Nah, fenolnya terkonsentrasi sangat tinggi dan tidak ada bakteri yang bertahan. Nah, saya mau katakan, kenapa itu boleh diminum? Di jus sayuran itu kan untuk mendapatkan fitokimia. Di antara fitokimia terbesar adalah fenolik dan flavonoid, dan itu masuk ke ekosensim waktu difermentasi. Jadi, otomatis baru dia bisa meng oksigen negatif waktu dia ditaruh di air. Kenapa di, harus diencerkan? Sebab media air, ada air itu H2O, waktu kena itu maka terlepaslah oksigen. Oksigen ini menjadi germ killer dan menetralkan. Bahkan memurnikan udara dan sebagainya. Seperti itu. Iya, Terima Jadi, kasih Pak untuk endorse okay, ekoenzimnya. Uh, <laughs> untuk ekoenzim, silakan belajar buat ekoenzim. Dan ya. bisa digunakan bahkan untuk menetralkan bau busuk sampah di lingkungan dan sebagainya memurnikan air tercemar dan sebagainya ekoenzim itu iya betul muncul. sekali iya bau badan hilang sakit gigi kumur-kumur ya. sakitnya hilang. Ada lagi satu cuma kan saya uh, belum punya waktu untuk bikin saya sudah baru hijrah ke Manado kan? ada apa? Uh, saya sudah buktikan ke orang lain tapi saya sendiri belum sebab saya ini masalah genetik kan uh, mengenai DHT ini. Bapak ya. di Manado sekarang di Manado Ibu Tini Lambayong, Ibu Lambayong itu di Manado menjadi ketua Ekoensim di sana. Oh oke, okay, oke. Okay. Nah karena saya tidak punya waktu bikin, tapi saya anjur-anjurkan ke orang-orang pakai Ekoensim, sekarang mereka punya masalah kebotakan perempuan dan laki-laki banyak yang tertolong. Ini Cuma saya kan kalau mandi saya... pakai Ekoensim, Pak. Apakah ini berhubungan dengan masalah di DHT? Kalau saya kan problemnya karena pernah menderita tumor dan ada DTI yang tinggi. Nah, dan juga saya belum coba gitu. Sempat saya bikin dulu waktu saya masih di Bogor, tapi enggak itu kan mesti pakai sering digosok nah karena kurang sering lupa-lupa jadi ya begitu. Jadi cuma sedikit pertumbuhannya. Oke. Okay. ya ini hasilnya nih mandi kalau mandi pakai eco enzyme. Umur 60 tahun belum belum pakai semir ini. <laughs> Ya, ada pertanyaan lagi, Pak. Pak, saya setiap hari minum jus, sayur bayam, wortel, apel, kunyit. Kalau bayam ganti dengan kenikir, mau nanya apa saja kelebihan asam, folat, vitamin yang lain enggak? Apa bisa merusak apa bisa merusak organ yang lain seperti ginjal hati? Dan hati saya, kanker, panyudara, udah operasi, dan kemo. Oke, soal kenikir. Jadi, uh, begini. Dari formula Anda, karena saya formulator studi saya di Belanda tentang phytochemicals ya. Formula Anda di situ jangan campur itu rempah kunyit, itu keju sayuran. Kunyit itu golongan di umbi-umbian. Ya, kalau perut tahan tidak apa-apa, tapi mungkin jangka panjang nanti kalau nggak tahan bisa kolikan. Gangguan pencernaan. Hmm. Nah, oke, okay. kalau bayam dibikin berganti-ganti, ganti, ganti kenikir, besok bayam tidak ada masalah. Hmm. Tidak ada masalah. Jadi kunyit tadi nyampurnya kalau dengan umbi-umbian. Ya, dengan kunyit-kunyitan, gitu kan ada banyak, kunyit-kunyitan atau kunyit sendiri, kunyit jahe, kunyit alaos, begitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jangan campur di sayuran. Hmm. Di sayuran. Ya, ya. Oke, saya cari lagi pertanyaannya. Jadi, soal harga sudah soal jus. Ya, tadi kacangnya hijau dimasak dulu enggak? Ya, kacang hijaunya saya kan dicuci mentah-mentah dimasukin ke situ. Karena itu, alatnya kan emang mendidihkan. Jadi, ini alatnya bukannya juicer, tapi bisa mendidihkan air. Masak dia jadi masukkan kacang dalam keadaan mentah, keluar bisa udah jadi susu kedelai, susu almond, susu kacang. Jadi dimasukkan dalam keadaan mentah tapi dicuci terlebih dahulu ya. Oke, terus pertanyaan lagi, grup Ken, oke bukan, merusak sudah, sebentar ya. Apakah tokso juga termasuk kanker? Lalu bagaimana menyembuhkan tokso dan mens sedikit? atau jarang atau hampir telat tidak pernah jadi toxoplasma itu bukan cancer. ya hmm. itu toxo memang itu jenis mikroorganisme ya oke hmm. oke okay, okay, okay. nah jadi anda boleh minum jus boleh minum eco -enzyme. Apakah jus yang mau di blender bisa direndam dulu dalam larutan promik? Ya bisa ya. Promik, jus pro, ya. uh, ekoenzim itu bisa untuk direndam nah, dulu bisa. 10 menit. Tapi itu di karena promik sendiri minuman. Jadi kalau misalnya sisanya itu terminum ya, memang, memang promik kan minuman, jus juga minuman. Nah, ekoenzim yang bukan minuman, Sebenarnya ekoenzim tidak untuk diminum, tapi kalau diencerkan seribu kali untuk merendam. Lalu nanti sepuluh menit terus dibilas lagi, nggak dibilas pun, terminum kalau udah diencerkan seribu kali itu masuk dalam nggak masalah ya. Memang kayak enzim tidak disarankan untuk diminum. Kalau yang yang diminum adalah jus pro, pro Make, sama klasik enzim. Tapi klasik enzim bikinnya lama. Saya juga bikin klasik enzim, saya fermentasi satu tahun. Jadi kalau mungkin teman-teman beli aja dari online. Klasik enzim boleh dijual, yang tidak boleh dijual itu eco enzim ya. Kalau diri mau untuk bikin jus dan lalap, ya paling bagusnya rendamnya pakai Promake atau Jus Pro ya. Kalau Jus lebih hemat karena Jus itu kan 200, 100 mili Promake diang menjadi dua setengah liter ya Jus Pro dengan ditambah buah satu kilo jadi lebih murah. Tapi kalau mau Promake-nya pun juga nggak apa-apa ya cuma 45 ribu untuk merendam sayuran, nyuci, diencerkannya 1000 kali. <tuh> nah itu desinfektan yang mujarab aman tapi murahnya minta ampun menurut saya ya. Perendam EE nc untuk sterilkan sayur buah ya bisa kacang kedele sebaiknya dipanggang atau di oven. Oke, dipanggang bisa. Oke, ini mungkin Pak biar Pak Pak Pak Fredrik lebih lebih tepat ya. Kacang-kacangan sebaiknya dipanggang atau oven. Kalau untuk orang kanker kalau orang cancer mau makan kacang maksudnya di sini nuts ya, hmm. ya kalau nuts ya di, di oven lebih bagus. Jadi jangan sampai browning jadi coklat. Dia kan mengandung lemak nanti lemaknya teroksidasi. Hmm. Sebab suhu pemasang pemanggangan itu bisa sangat tinggi kalau di oven kita bisa kendalikan kan, bisa 150 derajat berapa menit seperti itu. Pak Frederik kalau ada yang mau nanya mau konsultasi dengan Bapak apakah nomornya boleh diberikan? Uh, nomor saya 08 12 12 lagi 37 345. Saya ulangi ya Pak ya 0812 lalu, 08 lalu 12 0812 lalu 12 tujuhnya tiga kali, lalu 3, 4, 5. Ya, dua belasnya dua kali, tujuhnya tiga kali, baru 3, 4, 5. Oke, saya barusan tulis di situ. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi, ya tentunya berbayar, nggak gratis. <laughs> bisa via Zoom, bisa via online. ya Makan nomornya ada di situ. Tadi yang mau beli alatnya, nomor juga pernah diberikan. Tapi kalau lupa nggak kecatat, nanti mau... Japri saya juga boleh, atau saya post di grup. Tapi nanti, kalau butuh Japri ke nomor ya, jadi di WA grup untuk informasi boleh. Jadi, misalnya informasi alat ini, nah, habis itu hubungin ke nomor itu supaya grupnya untuk pembelajaran. Jadi di WA grup termasuk juga, kan? Saya misalnya ada yang mau tes DNA ya, bisa lewat saya, tapi jangan nanya di grup ya. Jadi, kalau mau tes DNA, seperti tadi, Pak. Federik katakan, di Indonesia ada, ada Pak, jadi saya sekarang juga kerja saya di marketing untuk teman-teman yang mau uh, jasa pengujian Putri DNA, genomic. jadi untuk untuk genomic diet, untuk cancer, hmm. untuk paskular, maka uh, jasanya ini bisa termasuk teman-teman yang dari Papua, dari Manado, nggak perlu ke Jakarta, daftar online, nanti online tuh waktu daftar, dapat akun, kayak akun Instagram, kayak akun WhatsApp, jadi daftarnya itu buka akun, Nah selanjutnya nanti begitu daftar maka sampel untuk ngambil alat untuk ngambil sampel DNA yang tadi diperagakan dalam video sebelum mulai itu yaitu nanti akan dikirim misalnya ke Manado ke Papua lalu bisa ambil sampel sendiri dikasih tutorial dikirim balik itu sampelnya mau dua minggu tiga minggu satu bulan gak akan rusak lalu dianalisa lalu dapat kalau hasilnya udah keluar akan di WA di email lalu dapat pembacaan hasilnya juga via Zoom jadi sudah berbasis online Uh, bahkan kalau mengambil genomic diet ada konsultasi dokter dua kali ya satu demi satu jadi satu orang dilayani satu ya, kayak gini saya dengan Pak Fredrik kan muncul berdua nanti zoomnya ya cuma berdua aja dengan dokternya karena kan hasil tes DNA itu kalau 100 orang ya 100 macam <laughs> jadi jadi gak diterangin rame-rame diteranginnya satu persatu gitu ya itu uh, termasuk jasa untuk itu nanti teman-teman capri -teman saya aja kalau oh, saya mau tuh tes DNA gitu ya untuk genomic diet atau, untuk kalau Bapak Ibu sudah cancer, nggak perlu tes cancer lagi, karena tes cancer itu untuk mengetahui apakah seseorang punya DNA kecenderungan kemungkinan cancer. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah kena, maaf nih ya, terkena cancer, sebenarnya yang perlu dites adalah anaknya, anaknya empat gitu ya, apa semuanya dilarang makan daging merah, atau salah satu aja yang punya DNA gitu ya, ya, kalau mau aman sebenarnya pola hidup sehat itu ya diwariskan aja pola hidupnya sehingga saya juga enggak perlu tes enggak perlu tes DNA cancer, gitu ya. Yang perlu genomic dietnya supaya enggak sakit gitu ya. Kalau saya nih ketahuan perusahaan di mana saya kerja Pak, jadinya malah nawarin ngomongin enggak perlu tes DNA cancer. <laughs> Kalau pola hidup sehat ya enggak perlu gitu ya. Ya, jadi biar aja perusahaan saya marah sama saya gitu bahkan saya pengen tapi kalau ada duitnya banyak gitu mau ah pengen tahu ah, anak saya dari empat itu apa semuanya ada DNA anak kanker gitu ya dites anak-anaknya tapi kalau mau murah dalam arti langsung pada praktisnya gitu ya kalau tahu ada cancer, langkahnya apa pola hidup sehat tahu ada DNA jantung langkahnya apa pola hidup sehat kenapa nggak langsung pola hidup sehat aja <laughs> Itulah lifestyle medicine, Pak. Langsung iya, betul. Jadi, dengan misalnya genomic diet, nanti pola hidup sehatnya itu lebih tepat. Makanya, tidak ada pertanyaan, misalnya sayurnya berapa, gram kacangnya, kacang apa. Nah, ini kan harus customize satu persatu. Sebenarnya tidak ya, bisa nah, digeneralisasi harus Jadi ada orang yang satu, nah dulu orang tidak memahami, tapi nanti adanya laboratorium genomic baru orang mengerti sekarang. Ya, Tiap kan. individu itu. Uh, secara genetik ada perbedaan-perbedaan spesifik dalam jenis makanan tertentu iya. respons dari gen kita memang ada hal yang umum sama nanya kan tadi vitamin ya kebutuhannya ini-ini tapi ternyata ada orang yang enggak cocok makan nanas kalau makan nanas nah. ada gangguan pencernaan nah ini sekarang Situ ilmu itu. kesehatan menurut saya berkembang luar biasa ya berkembang luar biasa bahkan ada dengan dari DNA bisa ketahuan berjemurnya bagus jam 10 apa jam jam delapan gitu karena ada orang yang punya sensitif terhadap mata ya, sensitif terhadap sinar matahari benar ya jadi yang yang enggak yang yang, yang yang sensitif terhadap matahari berjemur jam 10 bisa kanker kulit <laughs> jadi wah kita bersyukur hidup di era dimana kemajuan ilmu makin bagus sehingga kita bisa punya hidup sehat yang lebih baik oke okay. Sebagai pesan terakhir, Pak Frederick, mungkin untuk pesan kita semuanya, karena memang ya, pertanyaan sebenarnya sudah secara umum yang penting-penting sudah terjawab. Tapi, sebagai pesan penutup untuk kita, pola hidup sehat, Pak Frederick, jadi pola hidup sehat itu adalah investasi, bukan biaya. Sakit adalah biaya. Jadi jika kita berpikir demikian, maka kita tahu bahwa dalam segala hal, dalam hidup ini, berinvestasi lebih baik daripada mengeluarkan biaya. Maka berinvestasilah dalam pola hidup sehat, sehingga memang satu waktu semua orang akan menderita penyakit. Tetapi jika kita berinvestasi hidup sehat, sudah pasti maka penyakit kemungkinan akan diderita adalah penyakit minimal. Jadi itu saya punya pesan terakhir, pola hidup sehat adalah investasi, bukan biaya, penyakit adalah biaya. Oke, terima kasih Pak Frederick. Kalau saya akan bersama sama, sering bilang ya, sehat itu murah, yang mahal itu kalau sakit. Ya, benar sehat itu murah, yang pahal itu kalau sakit beli mobil sampai ratusan juta bahkan miliar dibelain gitu ya ini ini kan fondasi ya, untuk kesehatan benar. ini ya kita ilmu mungkin hanya... benar orang benar pak saya setuju dengan pak Jarot. Hmm. banyak orang merawat mobilnya yang diinvestasi miliaran tapi mobil satu-satunya yang bawa dia ke destinasi hidupnya nggak pernah dia rawat ada orang bisa keluarkan 1,5 m untuk membeli mercy, tapi untuk hidup sehat kalau satu bulan sudah 30 juta dia sudah sudah sukar sekali untuk bisa terima. Jadi pertanyaan besar bagi saya. Ya, padahal nggak sampai 30 juta, kan tuh blender cuma 6 juta. Dipakai seumur hidup atau tes DNA, tes DNA genomik diet itu sekali seumur hidup. Ya, sekarang Sekitar dengan dengan Kita tambah ada tambahan 800. Iya, ya, jadi uh, itu sekali semua hidup. Jadi teman-teman, saya akan akhiri juga dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan tapi sekaligus pesan dari saya. Apakah kalau sudah CE bisa sembuh uh, total hidup sehat tanpa kemo atau tanpa radiasi ini ya. Soal kemo dan radiasi itu tindakan medis. Jadi kalau teman-teman ditangani oleh dokter dan dokternya mengatakan harus kemo sudah gawat, sudah ganas, maka teman-teman ikuti dokter. Tapi kalau dokternya bilang, misalnya teman-teman bilang begini sama dokter, aku ini belum punya duit, mau nabung 3 bulan, boleh nggak? Gitu ya. Dan dokternya bilang, "Ya, asal selama tiga bulan ini jaga makan, ya, jangan makan daging merah. Makanlah tadi sesuai dengan pelajaran dari Pak Frederick atau dari teman-teman yang lain, atau dari Bu Liang Pitlin, penyintas Cancer selama tiga bulan. Kalau memang mau nabung dulu untuk kemo gitu ya, supaya paling enggak, kalau enggak sembuh, paling enggak tidak bertambah, ber, tidak bertambah parah gitu ya. Anda dikasih izin sama dokter tunda tiga bulan gitu ya. Nah, besok Sabtu, waktu kita WA grup untuk Cancer Sabtu." Saya akan undang tamu saya nanti adalah Gavrila. Ya, yang ceritanya serupa dengan Titipus, Pak. Ya, saya sering kalau saya sering menceritakan Gavrila karena saya sendiri kenal dan udah pernah jadi tamu saya. Jadi saya pernah saya singgung juga tadi di awal ya kisah Gavrila, bagaimana dia kanker lalu ke Penang, kemo dan radiasi, sembuh ya habis satu miliar lalu di luar negeri. Lalu dua tahun kamu lagi udah stadium 3. Kemora, dia lagi sembuh gitu ya. Dua tahun, kambuh lagi stadium empat. Nah, singkat cerita, Gavila agak radikal memang. Nah, makanya juga saya tidak saya tidak bisa mengajarkan apa pilihan dan keputusan Gavila menjadi keputusan teman-teman. Ya, saya enggak, cancer saya diabet. Saya ketemu dokter Tanshutian dua ribu dan saya mengambil keputusan radikal, tidak obat, tidak insulin gitu ya, berjuang setahun, bisa juga gula kembali normal. Tujuh tahun lagi kalau kambuh gitu ya, saya minum obat. Saya pikir karena udah tua, mungkin udah saatnya memang udah metabolisme jelek. Tapi 2020 saya bangkit lagi dan saya bertekad tanpa obat tanpa insulin gitu ya. Sekarang saya bebas obat bebas insulin. Tapi itu ada tekad dan komitmen. Nah kalau saya paksa anda atau saya sarankan anda tidak ingin tidak radiasi, tapi tidak punya komitmen, maka yang terjadi sama orang lain belum terjadi sama anda. Maka saya tidak berani mengatakan. Anda harus ikutin. Tapi saya punya punya punya punya saya merasa perlu menyampaikan. Ya, kisah-kisah orang yang tidak emo, tidak radiasi dan sembuh. Makanya Sabtu depan saya akan undang Gavrila. Waktu dia kampus stadium 4 dan mungkin hanya umur 3 bulan katanya, enam bulan dia nekat. Nah, kalau nekat itu memang ada faktor lain ya, sugesti yang kuat atau iman atau agama. Dia capek, dia bilang sama Tuhan capek Tuhan, capek bayar Capek gundul, capek kemo, capek radiasi, bibir pecah, dan segala macam. Dia pola hidup sehat dan olah nafas. nah Dia tidak olah nafas sama saya. Karena waktu itu kejadian, sudah lima tahun yang lalu, saya belum kenal olah nafas. Dia olah nafas dengan sama guru yang ngajari titik ospa yang umur 70 tahun kanker dan sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi. Tapi waktu yang menarik waktu saya wawancari Gavrila, teknik apa yang digunakan, Itulah yang saya ajarkan kepada teman-teman gratis olah nafas dalam paket modul pola hidup sehat. Ya, jadi, kalau gitu, apakah saya bisa sembuh? Pertanyaan ini gitu ya. Saya nggak berani jamin. Saya tidak boleh mengatakan juga bahwa olah nafas ini menyembuhkan. Ya, Dokter Terawan aja yang sudah menyembuhkan dari lebih 40.000 pasien tanpa satupun gagal. Ya, 40.000 ribuan pasien, menurut data dari Dahlan Islam. Yang dirawat sama terawan, 100% sembuh. Itu pun tidak boleh mengatakan bahwa, tanda petik ya, cuci otak, metodenya dia itu untuk mengobati, sehingga dia dipecat dari ini. Apalagi olah nafas yang tidak 100% sembuh. Tapi, apakah bisa sembuh? Ya, sekali lagi, kita berusaha. Tapi ada kisah-kisah orang yang sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi. Tapi tentu saya tidak boleh menyarankan, tidak kemo, tidak radiasi. Karena itu dia kan medis Nanti gara-gara saran saya, Anda enggak sembuh, ini Pak Jarot sesat ini. Gara-gara nasihat Pak Jarot ini. Ayah saya dipanggil Tuhan. Nanti banyak orang marah dengan saya. Tapi saya punya beban memberitakan apa yang orang lain alami, seperti misalnya Gavrila, Titipuspa, dan Anda kalau mau belajar olah nafas, saya ajari gratis. Saya tidak pungut biaya apa-apa, saya akan ajarkan, bahkan saya mengajarkannya sangat semangat, ya. Setiap hari jam 6 pagi Anda bisa ikut sama saya sampai Jumat, Senin sampai Jumat tiap hari saya sediakan waktu. Ditambah dengan Sabtu, Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu malam, Senin malam tergantung WA grup yang mana kelasnya beda-beda hari. Ya, jadi kalau soal apakah bisa sembuh, maka saya berkata bahwa bisa, tapi itu tergantung juga dengan usaha kita, keyakinan kita, Ya, nah mari kita berusaha. Kalau teman-teman bisa berkata kepada dokter, saya mau nabung tiga bulan, gitu ya. Siapa tahu titipus puspa kan nggak sampai tiga bulan. Ya kalau kavila agak beda, dia nggak tahu berapa bulan dia sembuh. Tapi setelah dua tahun nggak kambuh lagi, ingat dia empat stadium 4, nggak kayak mau nggak radiasi, membaik, membaik, membaik, membaik, membaik sampai tiga tahun kemudian dia mau nikah, dia baru tes dan dinyatakan bersih. Karena kejadian itu sudah lima tahun, artinya sudah lima tahun, terakhir stadium 4, tidak kemo, tidak radiasi, sekarang sehat, bahkan dokter bilang sudah dua kali kemo, yang waktu stadium 2, stadium 3, kemungkinan dia mandul, mungkin besok Sabtu waktu dia waktu dia saya undang jadi tamu saya, sepertinya dia mengandungnya sudah masuk bulan ke-6 atau bulan ketujuh. Jadi menurut saya selama kita masih bernafas, teman-teman masih ada harapan. ya masih ada harapan bagian kita ya kita berusaha dan bersyukur kita punya teman-teman sesama penyintas cancer dalam grup ya kanker dan ada banyak teman-teman yang sudah sembuh 5, 6, 7 tahun nggak kambuh-kambuh mereka rajin sekali saya lihat menjawab pertanyaan teman yang lain ya termasuk soal jus soal sayur segala macam mereka rajin menjawab. Dan memang kalau saya nggak ada para relawan penyintas, saya nggak berani buka WA Group. Saya nggak ada waktu untuk menjawab WA. Tapi saya ada waktu sediakan untuk mencari teman-teman pola nafas. Jadi penutup dari saya. Nanti hal-hal yang lain dilanjutkan di WA grup Saya akan post informasi tentang, ulangin lagi mengenai nomornya Pak Frederick, dan juga Pak Indra, staffnya. Nanti saya post di situ sebagai informasi bagi teman yang membutuhkan. Ya, tapi kalau mau bertanya, jangan di grup supaya grupnya sekali lagi fokus pada pembelajaran. Ya, tapi kalau informasi apa yang dibutuhkan masih bisa. Ya, selamat malam, sampai jumpa. Oke, okay. ya, selamat malam, Pak Indra. Selamat Pak, malam, Pak Indra. Pak Ferdi, Pak Ferdi, Pak Ferdi, Pak Ferdi, Pak Pak Ferdi, Pak Thank Pak Thank you. Thank you. Saya Pak ya. Ya, oke okay. kita live bareng-bareng selamat malam. Bye bye.